Tas berapa udara nih? ini Kata bak ini Bang, Morning nakuan. Jadi bawe buat apa Ini ke kuaran bos. Yang kuaran linkan sa dulu. Ya pilih boleh-boleh ga anong bos. tag kan nilai. Tingkir ya, dia punya bisa busi kita nih dia, langsung sana. di bisa Nasi kuah, pila ya. Aku Bos, aku gua kopi gua kopi tidak igor aga tengke klar hoy ke jayenge friend yang mau buat moments later pre mana dah dalam gede dalam ah lagi lagi pre mau napa pre anak meneneng kota kirun Dengki, Lord! Thank you, Lord! antara <laughs> Gitar. ah, wow. nah, wow. wow, kita, kita, kita, kita, kota Potai kota itu, Allah, Allah, Allah, pres, Allah, pres, empat, hai, empat, hai, empat, hai, empat, hai, empat, hai, empat, hai, datuk, pay di quarter 20 sih. Doi bagi Bos. Gold bagol, million. Derebus, derebus. Oh. Baya gold Ay, Now, Ay, murang <laughs> Ay, Wah, Ah, Wah, tadi aku Ay, sumuta, bay, sumuta, bay. Sumuta, bay. No. Ay, mau no, Bos. <laughs> Puerta, no corta ¡Oh, no! ¡No, no, no, no. Mm.